Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada di FATV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Les di Gejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, manapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini tentunya kita mendapatkan kabar bahagia persahabat ya Tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan dari Ayah kejora Yang mana tentunya di akun Instagram pribadinya baru saja memposting sebuah postingan foto bersama Rizky Billar Persahabat ya aduh cute dan tentunya manja banget persahabat ya tentunya dalam postingan tersebut ayah kejora menggunakan sebuah kalimat caption itu dikatakan ada yang bilang mirip mirip apanya bajunya kali ya tapi kita perhatikan bersahabat ya tentunya raut wajah dari ayah kejora dan rizky bilar ini memang sekilas mirip banget ini adalah tentunya persahabat yang dinamakan jodoh nih para sahabat. ya aduh makin gak sabar aja nih Melihat keluarga Lestin Rizky Pilar bersama dan tentunya dipersatukan persahabat ya makin bahagia dan makin bangga tentunya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans yakni dari akun inata underscore kejora mengatakan dalam kolom komentar Emang mirip ayah bentuk mukanya mirip sama calon mantu. tuh Warsabat ya. Banyak sekali yang bilang kalau mukanya Abang Bilar dan Ayah Kejora itu mirip Warsabat ya. Ini adalah tentunya yang dinamakan jodoh Warsabat ya. Tentunya Ayah Kejora sudah fix memilih menantu Rizki Bilar ini tentunya kebanggaan. Mudah-mudahan saja secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizki Bilar. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.